Wasohbihi amri, Yang terhormat Bapak Ustadz Zainal Mustofa dari Nadi Burwa. yang kami hormati, tuan rumah Ibu Abdul Sarpanes keluarga, yang kami hormati dan yang kami banggakan serta yang kami cintai. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat saya, saudara saya, alumni SMP Negeri 1 Jepon tahun 1986. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita diberikan rahmat dan karuniaNya sehingga kita dapat melaksanakan. Halal di halal, keluarga besar alumni SMN dari satu jepang tahun 1986 yang insya Allah nanti berjalan dengan lancar tanpa dalangan suatu apapun. Yang kedua salawat dan salam selalu kita utarkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu ditunggu kita tunggu sifatnya mulai dari dunia sampai jamul akhir nanti. Amin awalnya anu. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia Sebelumnya Perkenankanlah saya mengucapkan Minnal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir batin Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Kepada Bapak-Ibu Alumni SMP 1 depon dura tahun 1986 yang semuanya sudah dihormati Allah mudah-mudahan meningan dengan adanya menggalang paling rahim ini panjenengan diberi panjang umur Allah, Allah. seperti itu kan ada lah, ada jadi kalau anda ingin panjang umur itu satu katanya ini ya katanya ahli kesehatan itu hati ini tidak boleh uh, rendi namanya positif thinking ojo ngarang ngaran di kancani nuduh-nuduh kancani kancani itu mobil mangkel, itu kemarin mati kena penyakit kena penyakit ya. Nah ini alhamdulillah kebersamaan. Namun, teman-teman, lama, mungkin dulu ada ya, yang bekas pacarnya, mungkin ketemu di sini. Ya. Lalu, biasanya dulu kan begitu, Pak, ya. Belum senap, Pak. Oh, belum senap, gitu, ya. ya, ya, Pak. Tapi zaman ya, ya, oh, ya. ini SMP, itu pasaran, Pak. Kok Ustadz tahu sih? Bapak Ustadz, yang menau, tahu pacaran. Enggak, Pak. Kamu masih tahu? Kurumani ya Pak. Nah, SMP saya ini, itu, itu, Pak. saya ini. Oke, oke, oke, saya oke, oke, oke, oke, oke, ya oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, guruku guru oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, dan oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, di oke, oke, oke, besok Alhamdulillah saat Tapi Alhamdulillah tuoh tuoh pulang negeri, aman, pulang nanti terjadi pejabat pemerintah, dua periode berturut-turut. Jadi <tuk tangan> <Dibu> rt rt anak-anak Jadi kan <-kata. tuk> gak <tangan> usah kali yang boleh yang boleh duit yang duit Tapi ojo-ojo Kemewahan dunia ini Memang sangat menyenangkan hati senang di mobil jema, tapi kesenangan dunia ini hanya sementara saja. Dengan oh mahapi dalam api mobil sementara. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Waktu-waktunya teman-teman. Hei, boleh saja boleh saja kau cintai dunia boleh, boleh. ngomongin dunia kalau nggak dengan dunia liru. tapi ingat suatu saat kau akan meninggalkannya. loh, omak oh, di dua menurut tiga sekarang atau usah tua ataupun muda yang pasti kau akan mati juga. siapa sih ini? ya menurut sangu yang utama namanya Mori, Mori mau Mori barang limo, ojo nganti ferry. Oh, uh, apa itu? Zadat, sholat, posol, haji. ini yang uh, ya ini. yang agama non Islam. Lain mungkin ya. Kan punya dasar sendiri-sendiri. Yang beragama Islam, sama dengan ini untuk cukup sholat, posol jih itu kan jihun ada orang oh, ya, satu orang wajib Loh. Dia, agak, paman itu, badus, badus. Badus? patang bulu patang bulu wajib zakat sapi eh petus satu setahun minimum setahun satu januari sampai besok 1 Januari 2023 kok di puluh tiga, bulu wajib, zakat berarti satu. Jadi, tanggal sepuluh nanti, si Cibutol, si C. Pak Karya, kelompok jadi sampai anak-anak tuh, si C. Oke, berarti ngakali, ngakali, ngakali, ngakali, ngakali, ngakali, ngakali, ngakali, ngakali, ngakali, ngakali, ngakali, ngakali, ngakali, ngakali, ngakali, ngakali, ngakali, ngakali, ngakali, Nek sapi 30 puluh, ibu-ibu ini ibu, alumni smp satu harusnya dia sapi terlalu. Nenek Sapi tiga puluh jaraknya lanang sing sapi tiga puluh. Nekan gue enggak jaraknya lanang, Tapi ini sadar sholat posol oh, ini si, butuh dilakukan ibu. Harus si. kemarin baru posol. Oh, posol ibu, apa foto. Nah, mosok ibadah tidurnya orang puasa ditulis sama dengan salat sunnah Berarti sale Tapi ya ditulis kok menawa salat ditulis Loh, terus mati ya ditingkatkan apa namanya pahalanya, teraweh barang siapa teraweh dosanya yang lalu semua dihapus loh itu tiposan itu hebat tuh kemarin ini hari raya hari raya hari raya ada yang mengatakan hari kemenangan ada saya pernah dengar itu tak urut itu yang kode hari kemenangan itu boleh orang menang itu tandanya tiga Jenengan iku, sih dikatakan menang itu dia toh om berlut terus musim berdalih, om kalau ukaran si jin orang orang ini itu. Ciri-ciri orang menang itu tiga. Nah ini termasuk itu. Satu anta afwa aman dolamaka. Dua Wa, wata siluman Tiga watuk tim wata siluman kotor maka. Tiga watuk timan harom maka acara coba. Cara kedua Orang menang itu yaitu orang yang mau memberi maaf kepada orang yang pernah menyakiti hati panjenengan, Bu. Bu. Eh. Bu. Orang menang itu satu orang yang mau memberi maaf kepada orang lain yang pernah menyakiti hati Anda. Ini, Pak Ani, tahu pahane toh? Budine sampean tidak sampean maafkan? Angel, samain itu? ini sih, mau apa-apa? selawatan gak ya? jari-jari-jari-jari itu sama apa itu? jahat sih, ya weh jangan, jangan jahat ibu ya orang pemaaf adalah orang yang memberi maaf kepada orang yang pernah menyakiti hati anda dan ini sampai aku Maaf ya, bu, iyeh. Sempernya kok aku gak tau gelak-gelak sama-sama. Sampai juga tau tak gelak <tuh> Tapi, nak memberi maaf kepada orang yang pernah menggelakkan. menggelakkanmu itu kok? Penyakitkan. Ya, Penyakitkan, iya kok menggelakkan. Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, menggelakkan ini. Baru. Ada orang pernah menyakitkan hati anda, kok silingkan maafkan. Itu orang dibat. Wahai siluman ada orang sudah tidak mau rukun, maksudnya pisah dengan, kok rukun no, ngajak rukun Iku orang iman memberi kepada orang yang tidak berjasa. tukang itu, biasa dia berjasa, ini. Tapi orang orang mes, maksaya udah begi, orang orang mes kondisinya sama ini, sama terasi. Iku orang kita. Kadang-kadang nih orang, nih orang, nih uang merdeat, mau mending gini, lawangi di televisi gini, tidak menerima nama itu ya no, jadi orang orang tuh kan kamen gratis. Orang nih tidak menerima orang minta-minta. Nih seorang pulau, kado pulau gini eh wong jalur saudara, saudara, jalur, nyukani membeli orang yang tidak berjasa, orang itu, itu itu berjasa, dan jadi jadi Iki aku dengan Iki nomor tunggal Iki Jack Gowo Ponggulek Samu. Solatih Diobeni, solat jalan air Diobeni. Duh oh, dengan suaminya, dengan keluarganya, dengan lingkungan. Eh kalau tangganya nih berdua pun Singapu dengan dengan tetangganya. Duh, mata nuhungi nomor kali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mautaa wa naktubu ma qaddamuu wa aatsarohum wa kullaa shay'in akhsaynahu fii imaamim mummin lo Artinya kan begini ya. Inna nahnu nuhyil mautaa maksud menek ingso bakal urip maneh wong sing wis wow, padha mati lo Dadi wong mati-mati bisa hidup lagi di sana Lajikardo, seperti wa ini Wana tubuh makot damu wa asar ut Dengan satu lain yang punya ini Kabeh ditulis Kabeh ditulis Jadi ini lo ini mengadakan hal biarlah kalau alumni ini hebat loh Ini bu, ini tak main-main loh tuh Jadi ini kan jadi sepeleknya Ini kumpulan opo Kumpulan ada yang kue, -kue kumpul Oh, ini hebat loh dengan iki ngumpul no kanca kancang-kancangnya adek ngumpul no adek dosok dakoh pengajian di jeleng-jeleng, di jeleng-jeleng iki orang termasuk orang hebat lebih merguna poh wanak tubuh, mangkot, damu, waasaruhu semua perbuatan jenengan judulnya itu ditulis elek ditulis, apik ditulis elek nanti lu pernah ngomong-ngomong yo lu kadang ngomong biasa yo elek darah ah, nanti ayah yeah. dan imatan di dalamnya murgila di monggong kita di sepulit ning ala ayo berburu-buru berburu-buru berburu-buru angelingono besok kita yang sangkono sejauh Bisok yang sampun sidur Waisyolah saya ketemu Karungan jahani saya ketemu Allahumma Ibu ini ada vokal dari ada teman di mila isola di dalam Bisa di ikhlas Amin Angeli ngono Bisa kita yang kadung lorong Kadung kena penyakit Bisa kadung curah lorong Amin silahkan rohmi Bisa ura iso Bisa yang kadung kena penyakit Bisa lorong Amin silahkan rohmi Bisa ura iso Allah Sana Sana Isilah di kita akan tadi hujan nonong dari ini ini bu karo karo jajan jadi intine ini tinggi tipak dan <tipa> api-api wono loro, gigitat alehi muzirlah, aina masuk kebu, illa pihab remi Allah, wahab remi nanas, pipa api wono nale, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama putus yang abe, lulu, dan inap ini kupas, pas khutbah batrioyo yang terakhir nangis, khutbah batrioyo yang terakhir tangisan wonten nopo kan janji juga ngeliat nangis oleh orang nopo, antum juga itu moni mereka, poso poso bodoh bodoh kau yang ini, kau izin nopo ngurung rukun, poso nih diurung ditompo kusia Allah, loh dengan kalau yakin rukun, tapi pada umumnya orang kadang-kadang, wonten jadi rukun lupa ngilu nopo bodo bodo mergulah eh, hasil dari apun uh, mesi yang otakiposo janjane dusane ameh entek bingo bodoh iku nanging janjane posok bereng di toko gusyawak sebapi ijahono ngomong urung rukun karung tanggane bukan kan emang mengenai ku dulu bahwa tikar jawa itu uh, uh, apa uh, uh, hubungan dengan Allah uh, apa hubungan dengan roh sesama loh maksudnya terutama kepada orang tua orang tua itu orang tua itu orang tua-tua zaman dulu itu ada kejadian namanya gempa bumi gempa bumi itu itu silik itu itu ada lindung Nah, di sana di sana sini sekarang kan banyak gempa bumi. ya waktu itu gempa bumi nya di daerah Arab. begitu gempa bumi ada orang tiga masuk di dalam gua. karena pengen nyelamat kebo. meliputi gua omong belum belum belum. pintu gua yang hanya cukup <tuh> untuk masuk berdua itu ke sebeluhan batu ke sama Omaha, gunung ya. Jatuh di depan di pintu, dia masuk itu Waduh, terus, terus mati hari mati, mati dari tiga. Tapi orang tiga ini nunsewu wangi buljukabeh. Anun, wudhu wu, anu wu wudhu wudhu wudhu wudhu wudhu wudhu wudhu wudhu wudhu wudhu wudhu wudhu wudhu wudhu wudhu wudhu wudhu wudhu Wong teno bodhokane aku kaya soko, kaya soko ngaji, kaya njuru. Iki kuning yang satu kuning ngeten. Basa Jawa, Jawa. Ya Allah Gusti, mulo kok kaya ngene iki misalnya itu soalnya iku sak mati ngopeni ma e pak e sepuh tak openi. sewu ya dalane kok waktu saru. Tak usah orang-orang tak mau naik-naik. Maekolo guyogi neng, tak tak menang saya. sampai sepuh, tak busi, tak bulan tak openi, tak sali. Ini, maksudnya, nali kok ono anak matur aku iku waktu saya yang obat, saat mandi nih anak saya ngabuk iwan waktu... tuh, tapi belum bisa keluar bergeser, yang nomor 2 muni muni, Ya Allah, Gusti, Rian, ya, ya. Wantan, Tiang, Ayu, oh, no. Ayu itu cantik, cantik itu, ya Ayu mana yang Nah, Tiang, Ayu niku ku utang duit kali pulau, kosong bayar. Rian, B, ba E, N, I, T, Ton, Kau bayar. Oh, Ayu kan kayak kosong bayar. Terkodok pulau Tiang nih, nah, ya, baik punya, enggak usah bagi, penteng itu, enteng ini lo mas lo aku bak cloning, mona ya semut tapi Mbak gratis, aku cloning gratis monong lo ini kita lho, lo gilo ujian lo itu di ini monong udah mbak aku di mbak aku mau cloning aku yang mbak dua satu eh di bujur di cloning mau itu Wes gini gini pak, ngene mbak, wes gini gue jualin nari ini, wes utang tak bebas no, tak berani kau beli nari ini, lo bujukku ngaso, begin begin tak bebas no, jenengan ono uang dua utang, jenengan kok bawa bebas no, iku jenengan i ibu mandi tapi itu lo bu hutang seket juta kalau di Baslon kepinukan sih hutang maksudnya menunggu maksudnya sikit kalau tangganya tanggane kadang pinjam duit orang puluh hewuk kadang lu penerjauhnya jadi duit ini hutang dikacet di Baslon memang dia tidak mampu karena apa? orang yang membeli hutang orang dengan memberi sodakoh kok ganjaran yang keh hutang jenengan sodakoh itu uangnya kadang kadang gak hutang lho Neng uang utang, itu uang butuh. Uang utang, itu mesti butuh. uang, so, Belum tentu orang itu butuh. Oh, maka dari itu. Si nomor lori iman, dua ini mandi, mau habis gerak-gerak, gerak-gerak, gerak Wah, itu berubah ini. Neng neng terakhir Si nomor terakhir, yuk budul neng. itu Belutengwani, mangan, panganan, yang orang sekitar, wali, yang orang aku aku mau. Pokoknya taati-ati, aku ingin mangan, ya, uang, uang kulon, nate, nganatin. Anu, kurumote, belut, ikut mohon, kalau bule ising ya, bacalah samin ini. Kurumote, belut, mangan, kalau lupa, ketengoteng gulon, kalau bule ising duit, kurumanye sofa, kan, jorok ikhlas ya. Nanti ini maksudnya jaman nabi, jaman nabi ini. Tapi maksudnya oh barang halal ini. halal, Bawa kan macam-macam. Iya, Terus berdongi, beres bungkus ini apa terakhir, Wih, itu kita hidup masih panjang. Karena pete jadi sing tipe apa terakhir, iri, boleh baru, alhamdulillah. Kau dipakai di hari raya Tak barupun apa-apa Masih ada baju yang lama Ayo, roh, juri, ayo, ayo no. Wahana calon Nabi, Nabi Mustafin tinggal bercaruma. baju sakit, baru, ada sepatu yang lama yang lah wow. Seluruh aturan akhirat, di akhirnya. Maknanya, kita ini di dunia ini, ujung nandur sing ape-ape, ape. nandur ape, mesti pulih ape, mesti. Baterai soalnya, baterai lewat termasuk, termasuk, termasuk Tapi ini Pak, ini mau sewung geng. burung itu, oh, mau, mau, mau, mau, mau, Bu eh, ya, ya. ini aturan baru, Bu Sholat itu kenapa jamaah ya, kenapa ya? Iki ada aturan, berjeninan sholat, jamaah kebareng-bareng nge Imamnya ketuputah gak sah lho, Bu Jadi, ini ono aturan baru, gue ke menteri, gue gak lah, bu, Ini, lu ini ada aturan, berjeninan sholat jamaah, imamnya ketuputah gak sah Oh, masalahnya, kedungnya gak coba Oh ya, jawab. Jadi, neng ono wong imamnya gak sah. wong, maksudnya Eh, Di rumah paham ya Boleh paham. anu ya, wong jamaah, sah juga sah. sah, sah yang <Sangat> ketujuhnya bisa jadi imam kan gak ya imam singa nanggu ketujuh dan itu lo itu ya ibu-ibu ini ibu-ibu ini dia ingin masalah juga salah masak salah oh, masak orang ada nih, uang ada, ibu orang-orang nih, banter, banter. ini adan, orang janter, janter. kan Menteri Agama kan uang di mana nih? nggak, bu Jonno nggak ber, cokber, banter. habis, ada, ibu orang-orang nih, banter, banter. visionernya, uang nggak ber, iki nih daerah Rembang, iki soal naturalnya, corona nggak muncak dong, yeah. tapi katanya ada baru lagi baru tadi malam bu, muncul di Rembang, wis yaitu ikut Rembang ono wong udut di iku Masuk di Pak. Masuk di udut ta nang orang Sekeli? Apa Pak? di Malah bakul degan jadi bacoi, nah, bakul kita kok penting kamu tadi sama ini, bakul gabot gabonnya ya, tapi ya oleh bakul pengajian mau tapi untuk ibadah itu nanti dosanya ditutup Allah Mudah-mudahan saudara-saudara saya semua ini yang hadir sehat sejahtera. Amin. Sehat sekularas, sehat sekularas, sehat sekularas, panjang umur, pentram keluargane ayam ati cukup kebutuhan nih, ke di tol pernah pernah anak-anak butuh nih, di Singapura kafir bisani, uang tuhanik kali kekali pun di semua seluruh, dan panjang umur besok besok khotimah mahkam burdi. Orang benar atinah fitniah kasanah wafil alfil atau harapan Saya paham warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tidak jauh acaranya nampak tidak